Hey guys, balik lagi di Mokono Nippon Ternyata hari ini Edi pulang dari Indonesia Yay! Udah hampir 3 bulan ya ah bener-bener waktunya cepet terasa cepet banget tadi ada message dari Edi dia udah nyampe di Bandara Narita jadi sebentar lagi dia pulang oh, gimana ya aku gak terasa deh sekarang bener-bener dia pulang ke Jepang hampir gak bisa percaya deh gitu jadi pulang dari Indonesia udah gak? guys dari kemarin di Tokyo dingin banget sembilan derajat celcius jadi ini pasti dingin banget kedinginan walaupun kita kan kedinginan merchan panas kamu udah siap sebentar lagi bapak kamu pulang loh hmm, sakit ya ramunnya asik ya Selain ya. datang. datang, びっくり<笑> <疲れました。笑> <笑> <なんか日焼けしたね。笑> <笑> 帰っ<笑><笑> <モロボンある。ママ。笑> Oh, buat Ini siapa Siapa? Ayo, Ibu! Mau gendong? Mau mau gendong, tapi dingin. Tapi dingin. Eh, siap? Siap? Itu udah lima kilo. Itu lima kilo. loh. Sebentar, sebentar. Ini apa? Paspor? Paspor di situ. Indonesia. Oh, Indonesia. Oke. Okay. Satu, yeah. dua, tiga! Eh, aduh, Jem. Berhenti ya. Ada ada ada ada ada ada ada chan Ini dia ya. Iya mana? Sayang sayang. Nanti kok chan Konnichiwa Tadaima. Makai di. Tadaima. Tadaima. Jarinya itu loh. Jarinya loh. Semua masuk ini. Mau ke, mau ke, oh, mau Masih enggak, yang penting enggak nangis. Yeah, iya, itu ya, so. dia enggak nangis. Nah, aku tayo kata, "Lain tara, lain hatinya." <laughs> hatinya. <laughs> Ayo, sebentar lagi dia mau bobo, bobo bareng. Jadi, yuk, ye, balik aja. Ye, kata akhirnya guys selama dua bulan setengah ke Indonesia kita bangun bisnis bisa berkumpul bareng keluarga lagi Yow. sama merucang sama istriku syaco sama mertua juga ya tadi aku khawatir kirain merucang bakalan ini nangis aku gendong ternyata enggak merucang di sini sini <laughs> akhirnya kita bisa berkumpul lagi ya sayang ya kita bikin vlog lagi bareng di Jepang dan tunggu lagi ke depan, nanti kita bakalan ke Indonesia bareng-bareng Bareng-bareng ya, Itu Tunggu ya vlog berikut-berikutnya Jangan lupa like, subscribe, dan komen Thanks for watching, guys, with smart Bye-bye, bye-bye, bacanya mini banget ya kamu Iya, iya Emang eh, bapanya ini <laughs> Iya, iya Tapi putih banget dia. ya Iya, aku karena kelamaan di Indonesia Bye-bye